awa auto spin kali ini kita akan review game keto solid. Kita mau modal receh senja 45.000 guys. Kita coba cari profit profit mantap. Kita main di bet berapa ya enaknya ya Ah. Uh, uh. Kita main di bet 800. 1.200. 800 aja deh empat puluh murah 45.000 kita coba 20 klik hari ini kita main di konten lapan-lapan situs tergacor semua. sampai hujan terbunuh air sini gak cuma ada slot saja lengkap pokoknya ada pembak ikan di omat atas kelas kasih nama. lengkap pokoknya untuk link gacornya ada di komen. di komen juga tersedia FRPPGJ Tele ada Langcap Riad langsung bisa di Nomor yang tertera, pin di pin komen semua. Untuk headspect Facebook itu lebih ke nomor-nomor togel guys. Kita share tiap hari untuk langkah gaji untuk togel semua pasar. Terus aja untuk linknya semua saya taruh di pin komen. Jangan jangan bingung mainnya cuma di konten 88 gancor tersebut santai hujah ke dunia airnya terbuka kita coba sepuluh kali turbo semoga hari ini Zeus gacor kasih bola-bola merah petir, -petir merah. merahnya frispin-frispin isi daging Aduh, ayo, yang mantap pokoknya Aduh Hai kasih yang manisus nyuruh boleh kuning boleh gelas boleh bebas kita coba kuit lagi 10 kali 10 kali di nih, hijau boleh, kuning boleh gak mau belinya ratus. saldo semakin menipis ayo bos tunjukkan rupatannya hijau boleh, kuning boleh semua kuning, hijau jadi dulu hijau jadi dulu jadi pasti merah pasti jadi lumayan kasih lagi Tambahannya wus dikasih saldo sama wos. Wos, wos, dinyepin, dinyepin lebih lama lagi. Ungu hijau boleh, bebas pohonnya. Kuning kuning kasih dong, maaf. <tik> <tik> <tik> <tik> Tidak, mau. Itu. mau boleh. 250 burgo. Semoga ada skater-skater isi daging, petir-petir merah. Yes, dapat frisbee. Lumayan pet 1200. Untung aja like dead, seluruh. terus seluruh. kasih tunjuk kekuatanmu Hijau boleh, ungu kasih atau biru boleh. Biru boleh, kuning atau gelas boleh juga. Aku nah, nih pasti jadi ini. Ini hmm, atas mahkota kasih petir dong. Dia ya, nah ini, Bikin kuning juga Enak aku Biru mau juga, lumayan boleh biru boleh, aduh kok tanggung semua? Uh, kenapa kau? Beres, Fit masih kali nah, kaget itu menjadi dong, kuning cincin kasih Udah, kuning dulu hijau pasti jadi dong. Hmm. Tuk -tuk, lima, di. aduh kira merahnya kita sekalian lumayan cukup enam ratus gitu. Tadi bawa motor 45.000 dan lagi berapa sih bos. Konten 88 lah, bus aja untuk linknya ada di bintu komen. kasih lagi. Ah, yang penting becah, petir konek lumayan peluan tuh. boleh ini ini ini dicincut dito. Apa semua ini. birunya langsung tapi pokoknya yang tinggal ada petir, Sentra sih, mantap ini Ups. Aduh, boleh, Nah ini atas atas gelas petualangan. Wah, mantap Apakah kau hari ini akan maksud? aku tapi t t ini menuju cuma di malagours. Ada lapang-lapang indoor. Itu oleh sampai udah tidak Untuk link ada di bio Langsung puncar gitu. Nah, provider bisa menjadi di konten 88. Uangnya jadi dulu. Hati-jantung bulat satu. itu. Nomornya kita dia tadi 1.6 lumayan lumayan agak nah, buruk kok <tuk> <suka buruk. tuk> kita coba kita coba obatnya nah untuk polanya tadi masih kurang parah 20 klik dulu 10 turbo 10, 10, 10 klik lagi habis yes. harusnya 50 turbo otomatis oh, langsung coba indra polanya mumpung belum internet-nya lupa mpcs ini belum lagi tapi kan angkir di sini tuh ini selalu ada anda bisa di langsung ke telegi langsung cus ke Facebook bisa dong masalah ngapan selalu bertuk patoknya masih sayang dbd Turbo ada, Untuk ada di Kita kelarin 50 turbo Semoga ada tambahan teman lagi Kalau nggak udah cuan banyak tuh Nomor 45.000 Satu pemandang kapan lagi? Cuma di konten 88 nih bang Langsung aja. ayahnya Eh, Ini ya, kita udah singkil banyak aja Ini boleh hijau, buat ibu, -ibu, ibu dong jadi jadi dong, turun dong turun mahal terima gimana? padahal ini panik lagi kok tidak ngasih, konek hancur, parah parah parah parahnya, kalau tadi terima cari 500 padahal biasanya kalau kita itu jarang hongsel gilalus cuma diikoni tank artinya itu langsung jalan-jalan hanya semuanya konten lapa-lapa 45.000 1.6 kapan lagi seluruh aku untuk sepanjang linknya ada di link komen udah aku cuma yang menunggu aduh ini selalu ini pokal tidak cukup jalan-jalan malam siang hari keruh bukit salju dan peti Terima kasih juga yang terhormat, KPUU yang terbaik. Hal kita terima kasih sudah menonton jangan lupa like, comment dan subscribe nya tuh apa kalian berkembang Terima kasih, salam jackpot. Oh, selamat malam ya Cuma Diko untuk 88 Besur. Saya pamit, bye bye.